Hai Sobat EP Channel, ketemu lagi sama aku di video, kali ini aku akan membahas masalah, cara menarik perhatian wanita tanpa harus bicara. Namun sebelum mulai jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini. Terkadang, menaklukkan hati wanita dengan gerakan atau sikap akan lebih ampuh, ketimbang mencari kata-kata dan kalimat sakti yang bisa menaklukkan hati wanita. Mungkin itulah kenapa banyak pria, yang sepertinya nggak banyak ngomong cenderung full alias pendiam, justru lebih cepat dapat cewek, dan bahkan jadi idola wanita ketimbang pria yang banyak bicara. Lalu apa yang harus kita lakukan biar kita terlihat keren dan bisa membuat para wanita tertarik? 1. Berpakaian rapi Kalau kamu mau menarik hati wanita, kamu perlu berpenampilan yang rapi, Wanita tidak suka dengan orang yang penampilannya amburadul, rambut acak-acakan, pakaian lecek dan lainnya. Kamu tidak perlu memakai pakaian bagus, yang penting kamu rapi, hargailah diri kamu sendiri, saat kamu bisa menghargai diri kamu, maka orang lain akan menghargai kamu, mulai sekarang berpakaianlah yang rapi, agar daya tarik kamu di mata wanita bisa terlihat. 2. Aroma yang harum Semua orang suka aroma yang wangi, Apalagi wanita, aroma yang wangi membuat diri kamu bisa lebih mempesona di mata wanita. Jadi kalau kamu jarang pakai parfum, cobalah untuk mulai memakai parfum. Tiga jalan yang tegak. Saat kamu jalan, busungkan dada kamu sebagai tanda bahwa kamu adalah orang yang percaya diri. Wanita sangat suka dengan orang yang punya percaya diri yang tinggi. Angkat kepala kamu dan pandang ke depan dengan mantap jangan jalan dengan bungku atau melihat ke bawah empat rentangkan tangan duduklah di sebuah kursi dengan satu tangan letakkan di kursi lainnya atau duduklah di sebuah kursi dengan kedua tangan terentang dua gerakan itu memberi kesan kamu mampu mengendalikan ruang pribadi yang ada di sekitar wanita akan menganggapnya sebagai tanda dominasi sebuah sifat yang menonjolkan gaya tarik di mata wanita 5. Sentuh muka Usap bagian rahang dan garuk dagu sendiri setiap beberapa menit. Ini akan menarik perhatian wanita pada sisi maskulin pria. Bagian bawah wajah pria berhubungan langsung dengan tingkat testosteron. Meskipun kamu tidak punya rahang yang kokoh, mengarahkan perhatian wanita ke arah rahang akan membuat pria terlihat lebih menarik. 6. Kurangi senyum Berdasarkan penelitian, wanita menganggap pria yang terlalu banyak senyum sebagai tanda feminin, dan sifat malu-malu, meski demikian bukan berarti kamu harus menampilkan muka batu yang dingin tanpa senyum ya. Harus diingat, bahwa wanita tertarik pada pria yang tampak ceria dan mudah didekati. Pokoknya jangan umbar senyum terlalu banyak. 7. Mainkan mata Wanita akan merespon lebih baik pada pria yang pernah bertukar pandangan Jadi, beberapa menit sekali sapulah pandangan mata kamu ke sekeliling ruangan Jangan lupa untuk memandang sang wanita Ingatlah mesti kamu ingin bertemu pandang Jangan dilakukan secara agresif sehingga akan tampak sopan 8. Ikuti gerakan sang wanita Cobalah untuk mengikuti setiap gerakan wanita yang ingin kamu goda. Meniru perilaku seseorang, akan menarik perhatian orang tersebut. Lakukanlah dengan natural, dan jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kamu akan terlihat aneh, dan jangan juga melakukannya terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, orang akan merasa jengah. Oke guys, itulah beberapa tips agar kamu terlihat menarik di depan wanita, tanpa harus berbicara dengannya. Ayo kita coba praktekkan, Siapa tahu dia makin suka sama kamu. Jika kalian suka, silahkan subscribe, like, share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin ramai. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saya. Selanjutnya see you on the next video.